Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh materi kita kali ini bicara tentang setting laragon jadi setelah kita ekstrak laragonnya seperti ini maka kita aktifkan laragonnya dengan melakukan double click oke muncul di sini tampilannya sekali lagi kita sudah menggunakan by default dia sudah menggunakan PHP 569 Windows 32-bit untuk memulai kita start all. E, prosesnya agak lama, karena kalau pertama kali kita menggunakan, Aragon akan menyiapkan berkas-berkas lengkapnya, lalu kemudian juga folder-folder datanya disiapkan semua, dan ini akan membutuhkan waktu beberapa saat. Sambil menunggu, maka kita kembali ke layar, di layar kita ini ada beberapa catatan, klik di daftar tautan. Untuk Anda yang menggunakan Windows 32-bit, settingan pertama adalah bagaimana merubah Windows 64 yang ada di Laragon menjadi 32-bit, supaya Laragon bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, Anda akan butuh database MariaDB yang 32 bit. Silakan diunduh ini. Lalu kalau Anda mau pakai MySQL juga bisa yang versi 5.7. Ini Anda gunakan ini dua tautan ini. Dan untuk servernya by default yang Anda unduh dari Laragon 64-bit adalah Apache 64-bit dan versi VC15. Maka kita juga harus mengunduh berkas ini. Jadi, satu, dua, alternatifnya adalah kalau Anda pakai MariaDB yang ini, kalau pakai mysql yang ini. By default, MariaDB yang open source yang kita gunakan. Jadi, sebaiknya saran saya ambil yang MariaDB dan Apache-nya. Oke, okay, kita download sekarang. Nah, ini adalah apa C yang 32 bit-nya, VC15-nya silakan diunduh. Kemudian yang masih call-nya, ini juga kita unduh, oh sorry, apache-nya yang kita unduh, sudah, db nya juga kita sudah unduh, kita tunggu prosesnya. Baik, data DB file berkas db nya sudah berhasil diunduh, yang versi 32 bit, juga yang... C 32 bitnya sudah diunduh sekarang kalau kita, kita kembali ke Laragon ya lihat di sini masih 64 64 lalu kemudian kita akan mencoba menggantinya menjadi 32 manualnya ada petunjuknya ada jadi kita bisa klik di sini di menu bar kita klik kanan di Laragon, icon Laragon, lalu kemudian di apa nya ini ada versi 64, nah kalau kita ingin menambahkan gimana, Anda bisa buka ini, how to add, ya, begitu juga untuk yang masih call. klik kanan, oh, klik clear dulu, ada yang di sini baru klik kanan, dp nya kita mau ganti, yang versi 32, gimana caranya? Ini, kalau kemudian how to add, kita juga bisa buka. Intinya akan sama saja, kalau dilihat ya. Jadi, setelah kita unduh, maka tugas kita adalah mengekstrak berkas-berkas 32 bit tadi, gitu. Lalu ekstraknya kemana? Nah ini direktori bin apache dan seterusnya. Oke, okay. nah itu kalau ingin kita pindahkan untuk yang apache. Kalau yang Maria nya sama, ya kita ekstrak bin mysql sehingga nanti hasilnya adalah ada di sini. Oke, okay. sekarang tahapan itu yang akan kita lakukan. Tadi kita sudah unduh, sekarang kita lihat file hasil unduhannya ada di my document uh, download, sorry. Ini juga Maria DB-nya sudah 56 mega, HTTPD, Apache-nya juga sudah. Oke, kita mulai dari Apache-nya dulu. Sekarang kita ekstrak 7zip. Kita ekstrak file. Oke, okay. ekstraknya kemana? Nah, ini tadi. Laragon kita tadi ada di F. ya Folder Laragon. Yang kita masukin ada di BIN. Di sini ada apa aja Oke. Okay. Di dalam apa aja sudah ada yang 64 punya aslinya bawaannya. Sekarang kita pindahkan cukup di apa-nya saja. Nanti jadinya ada folder ini, ya. Klik OK. Yap, Paragon Bin Apache folder ini akan masuk di sana. Oke kita ekstrak. Sambil menunggu kita juga bisa mengekstrak juga uh, yang Maria DB foldernya sama, kita ekstrak file wow. kali ini di drive F lagi. Oke, okay, ada Laragon, ada bin. Sini ada MySQL. Oke. Okay. Ini 64 bit kita. Ini yang MySQL-nya, MariaDB dan MySQL. Kita pilih yang MySQL-nya saja. Oke, okay. klik OK. Hasilnya, maka harusnya adalah kita ke F. Aragon, pin. Telat ya, nah, sekarang kita sudah punya yang 32 dan 64. Oke. Okay. Begitu juga yang MySQL. Oke, okay, masih ke 57, win 64, oke. Okay. MariaDB, nah ini yang 32 kita sudah punya. Maka ini sudah selesai settingannya. Tinggal sekarang mengaktifkannya. Sebelum mengaktifkan, kita lihat dulu. Hmm. Uh, Maria db nya masih proses ya. Kita lihat lagi di Laragon-nya maka kalau ini kita klik apa Apache kita sorot Apache lalu kita sorot version sekarang sudah ada yang win 32-nya. Begitu juga yang Maria DB nya sekarang sudah ada yang 32. Ini sudah siap semua. Karena kita merubah Apache-nya maka sebaiknya kalau ingin mengaktifkan kita matikan dulu ya kita bisa stop dari tombol ini atau tombol ini kita stop dulu sambil menunggu kita stop kita cek directory laragon kita tadi yang kita e, copy kita ekstrak. ini yang versi 64 kalau kita lihat strukturnya seperti ini ya oke okay. Sementara yang 32 bit, ternyata strukturnya seperti ini. Wah, ini pasti error ini karena strukturnya tidak sama. Yang benar berarti ini kita pindahkan supaya persis seperti yang 64. Oke, okay, kita coba buka lagi. Uh, sini, Baca, saya buka Windows baru saya eh, buka Windows baru in pin apache yang 64, oke, okay. ini yang 32 bit, kita mau bandingkan foldernya, oke, okay. Ya, semua ya, pin, pin manual, modul, dan seterusnya. Oke, berarti ini kita pindahkan semuanya, satu folder ini. Pindahkan kemana? Kita cut dulu. Pindahkan supaya ada persis di bawah sini, bukan di bawah apache24. Oke, Selesai. Direktur ini boleh dibuang? Boleh. Enggak dibuang juga, nggak apa-apa. Biar rapi, biar sama persis, Silahkan dibuang. Oke, ini tadi yang 64. Sekarang yang mysql-nya, b 64 Foldernya seperti ini. kita cocokkan juga dengan Maria DB yang 32 bit ya ternyata di sini juga beda ya ada di mana nih ada di sini berarti ini kita pindahkan lagi sama prosesnya kita cut lalu ada di bawah sini Yang ini berarti bisa kita buang, kita delete. Yes. Oke, okay, foldernya sudah kita hapus, Aragon-nya sudah berhenti. Sekarang kita setting Ragone kita supaya Apache-nya ganti dari 64 ke 32. Oke, okay. begitu juga Maria db nya Dari 64 ke 32 Sip Kalau begini kita tinggal start all Maka sekali lagi karena tadi baru ya folder-foldernya kita harus tambahkan ini, mengizinkan firewallnya Dengan demikian, maka sekarang semuanya sudah Win32, dan berarti USB kita sekarang sudah bisa dijalankan di Windows 32. Mungkin akan muncul pertanyaan, Pak, kalau gitu saya mesti jalanin di Windows 64 dulu? Enggak, enggak perlu. Jadi, begitu Anda ekstrak tadi di sini, misalnya, Laragon. Nah, lakukan tahapan ekstraksi, lakukan pemindahan folder-folder. Setelah siap, Anda tinggal jalankan Laragon-nya. Tapi jangan start all dulu. laragon yang sudah jalan, baru Anda setting di sini. Pindahkan dari Apache 6.4 jadi 32, begitu juga Maria MariaDB nya, nah, kalau itu sudah anda lakukan, baru anda lakukan start all, maka dengan demikian laragon anda sudah berganti menjadi versi 32 bit oke, demikian settingan laragon kita untuk bisa running di 32 bit Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.